Mencari umang Umang cari umpan Ni dekat sungai Tenglu Aku dengan bini aku <laughs> Cepat <laughs> Hari nak nak hujan dah gelap Cari umang-umang ni tak susah sangat dia biasa duduk kat celah bakau-bakau ni Dia kumpul macam ni Haa nampak Ni ada sekol dalam ni Ini pun ada Sekejap tempat lain Gak baik sedot Haa tu lembik tu dia duduk dalam iko siput sipot ada dengar bunyi dia nilah pet sikit je dalam ni ada banyak Semua ada barang. Okey. Teng. Ini apa yang? Ikan umpan terbaik untuk semua spesies ikan. Sembilang paling suka. Ya. Yeah. Ada. Ambi yang, yang besar Ia. ya. Masih ah, siput ni besar. Masih uomang dah besar. Yes, ada. Ikat dalam bakul. Hari dah nak gelap ni. Ada banyak lepas untuk sekali mancing ok jom kita gerak balik nak hujan Assalamualaikum dan salam sejahtera jumpa lagi bersama kami Kati Tebeng okay, untuk hari ni aku datang berdua dengan Wan Uh, hari ni kitorang layang bottom je ya. uh, Semalam Untuk uh, umpan Aku dah cari dengan bini aku Dan hari ni kita Cuba mancing Apa-apapun sama-sama nantikan Air pun dah Surut jauh ni Tapi nak hujan Ni umpan semalam <laughs> Banyak cari Terguna umang-umang Macam -umang. okay, guna teknik macam ni masuk ladung dan direct mata kail nak rambut Ya, ada tu. kita teknik macam ni. Masuk batu ladong dan mata kail terus direct. Untuk ah, ani bottom kita pakai umang-umang. Nah. -umang. Banyak aku cari ni. Dengan bini aku semalam. Wan pakai apa? Ketam. <tong> <tong> Anak le katam. Hmm. Arak -arak ada ada ada di sini. Haik roh, ais ni lomang ni nak kena ketuk ah okey macam ni ni je punya dalam dia ngam-ngam ah umma-mma saya kecil Lohnya Ya yeah, sembilang. Eh bukan Luka ni Tak bawa sembilang kenapa dah nyut aku paham dia nyut-nyut tu pelayar tak bawa rilis eh. aku fikirkan sembilang Nah. Hmm. Eh, kita baling lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Hmm. Nak panjang hmm. tu, rod. Wah, sepilah lagi. Yuh, ada dia Alhamdulillah okay. Kebalian lagi Bismillahirrahmanirrahim Lompat yang sama Belakang batu tu Sampai jatuh road tadi dia ambil Uh, aa dua tak guna. Ya adalah, ban. ada lawan. Ada. Si Ini yang Wuih. Tersimpul rapi. Fiu. Ada dah. Fuh. Tak ada. <tuh> <tuh> <tuh> Pakai ketam eh. Ketam anak ketam. Ui, sembilang. Kontau. Juh. Mari dah bilan kedua baik pun pakai anak ketam dia tu dia strike bonus alah lucut bismillahirrahmanirrahim ah. ini gasoi ni bang Eh, eh, buka kang lagi wei. Kan? <laughs> buka <Belukang> lagi. <laughs> Yo. Sampai Memang mesin ini mesin buka aku rasa. <laughs> Alhamdulillah rezeki hari ini. Ha, gitu Buat ekor. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ekor mantap <laughs> ha, jadi untuk bulan malam tadi kita orang tak dapat nak rekod masa mancing ha, sebab apa? lampu tak berapa terang tak nampak ha, Ini pun dah pukul 8 malam jadi berapa jam kita datang ni Puh, pukul 5, pukul 6 eh. ha, kita datang pukul 6, 7, 8 2 jam lebih lah hasil dia macam ni menggunakan umang-umang <laughs> Umang-umang okay, ni memang terbaik ah Untuk mancing di kawasan batu Bukan kata sembilang je Kerapu MJ Semua makan Kawan Masukkan Tengok saiz dia Ni kecil Satu Dua Tiga empat. pan ekor ni besar eh. Hmm. Berminyak bibi rasa pedas. <laughs> okay Apa pun terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, kita pergi. Mantap. Piuh.